Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Bali Jani. Beberapa hari lagi, kita yang beragama Hindu akan merayakan Galungan. Untuk itu, kanal Bali Jani mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga yang widi senantiasa menganugerahkan segenap kebaikan kepada kita semua. Pada kesempatan ini, Tutsugi akan memaparkan perjalanan Dang yang Nyelarata ke dan Sumbawa. Pengalaman apa saja yang beliau peroleh dalam melakukan perjalanan ke pulau-pulau di sebelah timur Bali itu? Mari kita simak dengan mengacu pada buku karya Jerome Kugri, Ketut Bali berjudul Babad Warga Brahmana, "Panitia Sakti Wawu Prabowo". Yang mengawalinya dengan melakukan perjalanan ke wilayah utara Pulau Bali Beliau melakukan perjalanan dengan berjalan kaki dari Gelgel -Gel setelah mendapat izin dari dalam waktu renggong Suatu ketika beliau sampai di sebuah tanjung di pantai utara di sebelah barat Laut Gunung Agung Beliau memilih tempat yang agak tinggi di tanjung atau ponjok itu untuk beristirahat dari tempat itu, beliau dapat menyaksikan hamparan laut yang luas dengan ombaknya yang bergulung-gulung ke pantai. Tidak jauh dari tempat itu, tiba-tiba ada perahu nelayan terdampar ke pantai dihempas ombak. Perahu itu terlempar cukup jauh ke daratan dengan tiang-tiangnya yang patah dan tali temalinya yang putus. Sementara orang-orang yang berlayar dengan perahu itu semua tergeletak di pantai tak sadarkan diri. Melihat semua itu, Dangyang Nerarta bergegas mendekat untuk memberikan pertolongan. Dengan kemampuan yang beliau miliki, ketujuh awak perahu itu berhasil dibuat siuman dan lantas duduk di pantai. Mengetahui bahwa yang menolong mereka adalah seorang pandita, mereka langsung menyembah sambil mengucapkan terima kasih. Menjawab pertanyaan dang yang nyerarta, mereka mengatakan bahwa mereka berasal dari Sasa dan sudah hampir sebulan diombang-ambingkan ombak sana kemari. Setelah sempat istirahat semalaman dan berhasil memperbaiki perahu, mereka berlanjar lagi untuk kembali ke Lombok. Yang Nirarta memutuskan bergabung dengan mereka Anehnya, meskipun menggunakan perahu tanpa layar, perjalanan mereka lancar Laut tenang dan tidak ada hambatan di perjalanan Mereka yakin semua itu berkat kehadiran Dangyang Nirarta di dalam perahu mereka Sepanjang perjalanan, mereka menyaksikan beliau lebih banyak menggunakan waktunya untuk bersemadi Sementara itu terjadi keajaiban di bekas tempat peristirahatan beliau di Tanjung. Warga di sekitarnya selalu melihat cahaya di malam hari di tempat itu. Banyak orang berduyun-duyun ke sana untuk melakukan persembayangan. Lama-kelamaan di tempat itu dibangun tempat suci yang telah menjadi pura Pojok batu. Setiba di Sasa, Dangyang Dirarta mengajarkan agama Islam waktu telu kepada orang-orang Sasa. Di sana beliau dianggap guru dan diberi gelar Tuan Semeru. Tempat beliau mengajar disebut Suranadi yakni sebuah asrama yang indah diapit dua buah telaga. Berkat kesidian beliau, di pinggir asrama itu kemudian timbul empat sumber mata air yang diberi nama Catur Tirta, Terdiri dari Tirta Pengelukatan, Tirta Pebersihan, Tirta Pengentas, dan Toya Racun. Setelah merasa cukup memberikan ajaran di Suranadi, Dangyang nirata melanjutkan perjalanan ke Sumbawa. Kehadiran Dangyang Nerarta di Sasa ternyata sampai ke telinga Sri Sileparang. Itulah sebabnya mengapa beliau lantas dijemput oleh Raja Lombok Timur Sri Sileparang agar beliau berkenan mampir ke istananya tetapi Dan yang Nirarta minta maaf karena harus segera sampai di Sumbawa untuk menjenguk saudara sepupunya yang sudah lama tidak ada kabar beritanya. Walaupun tak dapat menghalangi Dan yang Nirarta, Sri Seleparang tetap pohon agar diajarkan mengenai cara seorang penguasa memimpin negara dan rakyat. Dang Yang memenuhi permintaan Sri Selaparang dengan memaparkan secara panjang lebar mengenai cara seorang penguasa memimpin negara dan rakyat. Setelah puas mendengar nasihat Dang Yang beliau berterima kasih dan mengucapkan selamat jalan. Tempat pembicaraan antara Sri Selaparang dan Dang Yang itu kemudian dinamakan Labuhan Haji. Dang yang nirarta telah ditunggu oleh nahkoda yang pernah beliau selamatkan ketika perahunya terdampar di pantai utara Bali. Nahkoda itu siap menyeberangkan dang yang nirarta dari Lombok ke Sumbawa. Setelah mendarat di Sumbawa, dang yang nirarta dan nahkoda itu berjalan kaki. Banyak warga yang berpapasan dengan mereka di tengah jalan. Mereka pada memberikan jalan dan berasa takjub akan wibawa beliau. Banyak warga yang bertanya kepada Nahkoda siapa yang diiringinya itu. Nahkoda itu mengatakan bahwa beliau adalah seorang pandita yang bernama Tuan Semeru. Beliau berasal dari Daha, Jawa Timur. Lebih lanjut dikatakan oleh nahkoda itu bahwa ia pernah diselamatkan oleh beliau ketika mengalami kecelakaan. Perahunya terdampar di Bali hingga ia masih hidup sampai saat ini. Ia ke Sumbawa mengirini beliau yang bermaksud menemui saudara sepupunya. Warga Sumbawa tahu siapa yang dimaksud dengan saudara sepupu Tuan Semeru. Sayangnya junjungan mereka dari Majapahit itu sudah lama wafat. Mendengar hal itu, Dangyang Nirarta terus saja berjalan dan akhirnya tiba di kaki Gunung Tambora. Di sana kemudian beliau bermalam di sebuah pondok seorang petani. Pemilik pondok itu melayani beliau dengan senang hati walau hanya mampu menyuguhkan ketela dan pisang rebus karena sawah dan ladangnya sedang diserang hama dan penyakit. Kedatangan Dang Yang Nirarta yang bermalam di gubuk petani itu didengar oleh kepala desa setempat. Kepala desa itu segera datang menemui Dang Yang Nirarta dan menjabat tangan beliau dengan sopan dan menciumnya. Setelah itu, kepala desa menanyakan mengenai asal usul beliau dan keperluannya datang ke tempat itu. Dang yang nirarta menjawab bahwa beliau berasal dari Bali dan sudah sempat ke Lombok. Beliau datang ke Sumbawa hanya ingin mengetahui keadaan, terutama ingin melihat Gunung Tambora. Kepala desa kemudian memohon agar Dang yang nirarta berkenan menginap di rumahnya selama beliau berada di Sumbawa karena rumahnya cukup besar dan luas dipermaklumkannya pula bahwa sawah ladang di wilayah desanya sudah sejak lama diserang hama terutama ulat dan belalang sehingga tidak mendatangkan hasil. Selanjutnya kepala desa minta tolong kepada Dang yang Nirarta untuk mengusir atau memusnahkan hama tersebut. Dang yang Nirarta mengatakan akan mencoba menolong lalu minta agar semua pemilik lahan menyalakan pedupaan yang berisi kemenyan di sawah dan ladangnya masing-masing. Sementara itu, beliau akan memuja dari suatu tempat untuk memohon kepada Tuhan Allah dan Dewa di Gunung Tambora, agar semua hama itu dipindahkan dari desa itu. Kepala desa sangat senang dengan tanggapan Tuhan Semeru dan memerintahkan warga untuk membawa pedupaan ke sawah ladangnya masing-masing. Setelah malam tiba, Tuan Semeru pergi ke sepatu tempat yang agak tinggi diiringi oleh kepala desa. Di sana beliau lalu memuja dan melakukan yoga semadi sampai larut malam dengan diliputi asap kemenyan yang harum. Besok paginya ternyata semua hama tanaman berupa ulat dan belalang lenyap. Kejadian itu membuat orang-orang desa takjub dengan kemampuan Tuan Semeru. Semua memuji dan mengatakan bahwa beliau benar-benar sakti. Setelah itu, setiap hari Tuan Semeru tampak mendatangi sawah dan ladang diiringi oleh beberapa orang. Dalam perjalanan, beliau sering bertemu dengan orang-orang sakit yang minta bantuan pengobatan kepada beliau. Di Sumbawa, disebutkan ada seorang penghulu kaya raya yang mempunyai banyak anak, tetapi sangat kikir. Setiap hari kerjanya hanya menghitung kekayaan. Ia suka meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Walaupun ia kaya raya, ia tidak memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Ada seorang anaknya yang bernama Denden wangi berumur 6 tahun. Karena tidak mendapat perawatan sebagaimana mestinya, sejak kecil ia sakit-sakitan. Semakin lama, tubuhnya semakin kurus, lemah, dan akhirnya tak sadarkan diri. Mendengar bahwa ada seorang pandita sakti yang mampu menyembuhkan penyakit, penghulu itu mendatangi Tuan Semeru dan memohon agar beliau berkenan mengobati anaknya. Dan bila berhasil disembuhkan, pehulu itu berjanji akan menyerahkan anaknya kepada Tuan Semeru sebagai pelayan beliau. Setelah Tuan Semeru berhasil menyembuhkan anak itu, beliau berkata bahwa sejak saat itu beliaulah yang menjadi ayah anak itu, dan karenanya akan dibawa serta ke Bali. Setelah dewasa, Deden lalu dikawinkan dengan cucu beliau, yaitu ide ketut buruan Manuaba. Mereka lah yang kelak menurunkan Brahmana Manuaba di Bali